Raja Samudera ternilai, tak putra-putri Nusantara oh. di negeri seberang banyaknya. Semua pelawan devisa kau yang telah didera dan kau tersiksa. Kau mata kembali, kau yang telah dan Namun di sisi kau Dan terani Namun yang kembali, kau yang kembali, kau kau Sapi perahan, memasari kambing hitam, mencari sapi perahan. Resmi atau tidak harus tetap dibela, karena mereka adalah anak bangsa. Resmi atau tidak harus tetap dibela, karena. nya bên